Kamu Budoyo Rahayu Sakum Kali Kalis ingat betul nirgingsamrikol Jumpa lagi bersama kami si bergal putih di channel The SPP TV Sebelum lanjut jangan lupa untuk Dalam secara peradab manusia menghantarkan pada aktivitas tulis menulis Yang menjadikan bagian dari perjalanan hidup manusia Tulisan-tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya, termasuk tentang tulisan keturangan perkutut yang penuh akan pesan untuk kehidupan bagi manusia khususnya masyarakat Jawa kuno. Perkutut Jawa, Gypelias triata, adalah spesies burung dalam suku Columbidae, dari genus Gypelias.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 Dalam ajaran agama Hindu, Wisnu, Dewa Nagari, Wisnu, disebut juga Sri Wisnu atau Narayana adalah dewa yang bergelar sebagai stiti, pemelihara, yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahma, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafah Hindu waisnawa ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa yang tertinggi. Namun dalam cerita lain, Dewa Brahma adalah Dewa tertinggi Dalam filsafat Waita, vedanta Dan tradisi Hindu umumnya Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman Dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri Yang menyaingi atau sederajat dengan Brahman Wisnu Murti Memurti adalah perwujudan Wisnu yang membesar dan angker wujudnya namun bermakna kedamaian sebagai dewa pemeliharaan dalam trimurti Dewa Wisnu selalu melihara ciptaan Tuhan dengan sangat tekun dalam hal manusia berbuat banyak kesalahan maka nasihat, nasihat beliau sebagai dewa bisa saja keras dan puncaknya dengan kemarahan untuk kedamaian dan itulah yang disebut memurti yang sebagaimana dijelaskan Agustus, dalam artikel kata Mutiara Baru, disebutkan beberapa kali Wisnu memurti yang tak lain dimaksud untuk mengembalikan alam ciptaan Tuhan maupun dari nafsu-nafsu manusia. Jiwa dari Wisnu Murti itu sebenarnya dimaksudkan semoga masyarakat bisa terus memelihara alamnya dan jangan sampai Wisnu jadi memurti. Dahulu juga diceritakan untuk menyelamatkan alam ini, Sang Hyang Wisnu Memurti membesar wujudnya menjadi kurma yang berlidah cakra, bertaring tajam, suligi, atau berbelalai bajra atau genta yang amat utama amat dasyat wujud kura-kura ini besar badannya untuk berperang melawan seorang raja yang bernama Watu Gunung yang amat sombong dan lalim saat itu Redi Tegliwon peperangan berlangsung sangat sengit yang oleh-oleh petara Wisnu sang Watu Gunung dapat ditundukkan dan tergeletak di tanah percaya pada sehingga damailah kembali alam ini Beberapa kali Dewa Wisnu pernah memurti dengan maksud atau tujuan untuk mengembalikan kondisi alam semesta ciptaan Tuhan agar kembali sebagaimana mestinya serta untuk mengingatkan manusia agar tidak mengumbar angkara murka dan merusak alam Jiwa dari Wisnu Murti itu sejatinya hanya dimaksudkan untuk meringatkan manusia akan memelihara alam dengan baik, supaya jangan sampai Dewa Wisnu memurti. Murti, menurut kamus bahasa Jawa atau Kawi, memiliki arti "amor", menyatu, gemolong, tunggil, tinangkung, utuh, dan semesta. Jadi, Wahyu Murti memiliki arti ajaran Wisnu yang bersifat gumolong utuh dan semesta. Itu adalah sebuah ajaran bahwa segala bentuk kehidupan di alam semesta dan isinya, termasuk manusia, merupakan satu kesatuan yang utuh. Antara satu dengan lainnya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan karena yang satu merupakan bagian dari yang lain. Karena alam dan isinya merupakan satu kesatuan yang utuh, maka menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan alam, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, serta mendarat selarasan dengan alam. perkutut Katurangan Wisnu Murti merupakan pesan agar kita melaksanakan ajaran Wahyu Murti untuk menjaga dan melawat alam semesta yang kita tempati ini dengan sebaik-baiknya bukan malah merusaknya tanpa memikirkan keberlangsungannya untuk generasi berikutnya karena jika alam sampai murka maka kita tidak akan mampu melawannya relasi terbaik manusia alam pada konteks lingkungan hidup adalah manusia harus menjaga selarasan dengan alam ada kesadaran pada tiap orang bahwa peran sebagai pemegang mandat dari Tuhan sekaligus mempunyai tanggung jawab penataan lingkungan hidup dan kehidupan Angsar burung perkutut katuranggan Wisnu Murti mendorong perubahan bagi peminang menjadi lebih berwibawa bijaksana dihormati dan tegas serta memiliki kehidupan yang selaras dan seimbang penuh kedamaian Yoni yang dimiliki perkutut keterangan Wisnu Murti dilihat pada bagian kaki, paruh dan matanya berwarna hitam perkutut ini termasuk langka dan sulit ditemukan kesimpulannya Wisnu Murti memiliki makna filosofi yang dalam menyangkut kehidupan dan keseimbangan alam semesta yang berhubungan dengan ajaran Dewa Wisnu yaitu upaya untuk menjaga keseimbangan, kedamaian, dan kesejahteraan dunia Hema mamayuk Hayuning Buana. Wisnu murti Wisnu memurti adalah perujan Dewa Wisnu yang menjadi besar dan enter Menyeramkan tapi bermakna kedamaian Sebagai Dewa pemelihara dalam konsep trimurti Dewa Wisnu senantiasa melihara semua ciptaan Tuhan dengan sebaik mungkin Ketika manusia berbuat banyak kesalahan dan dianggap sudah melewati batas, maka nasihat-nasihatnya sebagai dewa akan bisa bersifat keras dan puncaknya adalah dengan kemarahan untuk ketamian. dan itulah disebut memurti. Menjaga dan menciptakan keharusan dengan alam sekaligus mencerminkan adanya penata layanan. Untuk melanjutkan karya pemeliharaan dan pelestarian atau konservasi alam, juga memperhatikan bahwa manusia sekarang atau di saat ini masih mempunyai kepedulian pada generasi yang akan datang, karena jika generasi masa kini sekarang membiarkan lingkungan hidup dalam keadaan berantakan, tidak tertata, rusak, maka bisa dipastikan daerah akan datang setelah. Hidup dan kehidupan sekarang Hidup dan kehidupan manusia akan menjadi Atau semakin sulit Kesulitan berupa penyakit-penyakit Yang muncul akibat kesalahan Menggunakan hasil iptek. Ada banyak sekali tuah katuranggan burung perkutut Yang menjadikannya spesial Melalui tuah katuranggan burung perkutut Bisa memberi sebuah motivasi Dan inspirasi dalam perjuangan hidup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 itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sakung kumat kali ingrebedo nir ing samkala